Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya disini sini 49 Dalam video kali ini Kita Ready stock 1 cold diesel Turbo intercooler HD 125 PS Yang lagi Standby Khususnya di CV Putra Singgalang Motor Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berminat so Silahkan saja datang di sini. Kita lihat bagian samping sedikit Tahun 2014, masalah harga silahkan japri di sini, atau kontak person ke nomor 083465654. Oke nih, bagian cat, bumper, oke, ban masih tebal mereknya gajah tunggal masih ready ya. Bagian bak masih 85% keadaannya. Bersih nih. Bagian ban belakang masih tebal juga. Gajah tunggal bagian belakang seperti ini. Bagian samping kanan, so bagi teman-teman yang berminat, silahkan tinggalkan sebuah pesan di kolom komentar. Bagian dalam dashboard masih original. bagian dashboard masih terlihat bersih jok kulit warna kuning dan hitam ready bagian plafon juga kuning bagi teman-teman yang berminat yuk silahkan kontak person ke nomor 0831774 65654 65 ready stock ya super hadiah 125 PS nih bagian lantai ya oke okay. masih bersih bagian garden belakang ban masih tebal ya teman-teman Yuk bagi yang berminat silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar khususnya mobil HD 125 PS diesel Turbo Intercooler. Khususnya di CV Putra Singgalang Motor, Sionexm dan terima kasih banyak.